Harga motor kucing Nagita Slavina dan Ravatar punya paspor. Nagita Slavina dan Ravatar sedang senang-senangnya. Hal itu dikarenakan kucing yang dinantikannya akhirnya datang juga, bukan sembarang kucing. Kedua kucing yang dipesannya itu memiliki paspor mantap. Hal itu diperlihatkan Nagita Slavina dan Ravatar dalam channel YouTube miliknya. Nagita Slavina dan Ravatar begitu bahagia saat kucing itu masuk ke rumah. Ini hari yang aku tunggu-tunggu, karena hari ini kucing-kucingku, anak-anakku datang Aku tuh nunggu sudah lumayan lama karena sebenarnya aku mau adopsi kucing, ucap Nagita Slavina Sebelumnya, Nagita Slavina mengatakan sudah mengurus segala macamnya untuk kucingnya ini Ia pun begitu semangat karena memang sangat ingin memelihara hewan ini Memang aku sudah segala macam ngurus-ngurus dan ngirimnya dari sana ke sini baru bisa seminggu ini kan Sebenarnya Ravatar itu pengen banget melihara anjing tapi sama aku dan Rafli itu nggak boleh Akhirnya dia bilang kalau dia pengen kucing Tapi pengennya kucing sendiri, jelas Nagita Slavina Tak tanggung-tanggung, kedua kucing itu memiliki paspor Yang satu berasal dari Rusia dan satu lagi berasal dari Ukraina ini memang dari luar negeri ya jadi mereka punya paspor Yang satu dari Ukraina dan satu lagi dari Rusia Mereka juga punya sertifikatnya sendiri Asal-usul mereka jelas deh pokoknya dari kakek nenek sampai ibu bapaknya juga jelas semuanya Tutur Nagita Slavina Bahkan kucingnya itu memiliki Instagram sendiri Nagita Slavina pun begitu bahagia dengan kedatangan kucing yang diberi nama Mayones. Kucing Nagita Slavina ini berjenis Scottish Fold, Sedangkan kucing Ravatar memiliki nama Miao Saus dan berjenis British Shorthair. Kedua kucing ini berusia 10 bulan Tidak hanya memiliki paspor dari negaranya masing-masing, kedua kucing itu juga memiliki chip khusus Untuk harga, kedua harga kucing tersebut mencapai 50 juta